Dengar ada buah kain sekepan atas kepala bau. Luhuk-luhuk janggup ni. Tak berani juga. Haa. Itulah kekuatan orang perempuan.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 Nah di sini judulnya adalah Bini Saya Empat Line. Ah dari Cahaya Islam guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jom kita tengok videonya guys. Seberapa ya kan lucu dan juga apa yang akan kita dapatkan ketika mendengarkan daripada Ustaz Azhar Idrus yang dibahas maksudnya dalam Bini Saya Empat Line ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Atuh, orang TV boleh tanggi takut kok muka keuduh. Bini muka jameh pakai gicu, takut juga. <laughs> Hatu dua kali bahlul. Ha <laughs> tak? Nah, eh? muka bini tu jameh dengan sedur, dengan blusher, dengan lecu. Nak? Pakai wangi pula lawang, pakai baju kebaya, pakai baju kurung sulang. Pakai tudung jameh dah, nak? Takut juga bini. Nah, tu bibit tu bini dak bibit masuk nyak duk bawa katik. Bini tu kali kalau mm. lipat baju haa lipat baju lah bilik lelaki kita lelaki nak tu bilik bina air tu macam datang haa haa oh, lipat baju lipat baju abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang. ok hehehe Abah nak buka bitu kering Abah! bagaimana? tak tak nak tengok dah eh tengok dah lepak tutup ok nerak masuk war tikal nampak kaki tu Luka, sang sang sang sang Mu suka ke berdiri mu sendiri? Aku tak. <tuk> ah. Tengok pada segempang seru. Takut ke bini? Tengok pada piah dekat hama tapal. Hmm, takut bini. Toko-toko kayuh. Tak berani ni bini dia. Ah. Itu minum air dengan ayah dia. Tiga lain. Kacaya buka stiker ayah dia sungguh. Oh, Katang ni tua tu Ramah dalam lima puluh gitu lah Lima puluh tiga puluh empat Tapi tu ni tu buksok nah. Betul jadi ayah anda <tik> nah. Lepang lima lah Dalam Apa benda ni Perkidah Tagau kita jabat salam apa semua Gelang ni kayu kokak So-so gitu So cek kek pada bola pepong dah padang tengah kalau lengang, kita dah sabar kan kelak lengang tu lengang dia ni macam khubar haa tau orang padang tu ayam dia bukan nak dia haa tau orang biasa tidak boleh keluar orang raya dia orang hebat tau orang ada nama lepas tu dia ada akum boho cerita mani lauk macam-macam biasa nampak pertama-tama yang duduk terlengah ni kau sakup sini pula tau oh mana yang hebat mana yang hebat mana Oh, Orang kape tengok ayah masrum Takut tengok dia Dengan ah, eh. Dia kata ustaz Uyah betul saya tak nak kahwin seorang lagi <laughs> Ha ha tak betul kita lah tak gelang Lepas ni tak betul kita <laughs> Ha Saya kata ayah dia tiga lain lah kan ah, <laughs> Macam kita selain buat tak tak Dia jawab tu saya tiga lain tapi Yang bini saya empat lain <laughs> maknanya dia gurak lah, ni nak khabar bini dia bisa lagi Tuh tau? Haa tu jangan main ketua pulih tak berani ni kau Haa ha. Saja meja, misal, macam tanduk kubat Ajar orang kawat Nung, no, keng, sungai amsi kang bahasa keee napa. Kemp sungai besi ni, dia matak tentera Sajang meja lah, awak tukang Jekoh orang, ha? Sajang gini se, balik gini Lepas tu ada meja sutik, bufi ni Wah, <tuk> <tuk> sajang meja Eh, ni senang nak jaga kawak ni, kena suara kuat Suara je, kalau dia jekoh kubah, tidur kubah Tunggu Lima, kalau dia jekoh, kecik Rima.. Cek cek cek cek cek cek cek. Tu bit tight Rima. Faham? Oh.. jangan main askor tunggu. Ah, ha? Backhand muka. Saja meja kau bagi akawak. Takkan nak ambil suara slow, suara kuat. Haa.. Tegaaaaa.. Kegor.. kuat lagi dah. Baru askor.. Takut. Ada tak sahaja meja kawak, dia ambil awak jenis lembuk. Tegaaaaa.. Haa.. tak <tuan> <tuan> ada tak? gila tu panggil. tak <tuan> ada tak? tak berani nak rawin, takut bini dia ngamuk haa, dia je kau, bini dia buat sound kuat pada dia lagi. tidur saja meja, tidur dulu <cukul> <gul> haa ah, tak haa dan bini tak berlindung dengan aku sembang boleh, kena tak kopi, aku ada aku, bini aku ada benda okay. oh, ada benda lah oh, aku benda kopi Dah asal so kata bini dia je kau, bini dia jengok kena aku eh. Eh, oh, saya kira-kira, kira-kira. Baru jengok kau nak kau. Kalau panggil, tubik tahiq setulah. Ha, tu kali lagi. Tuh lah. Allah. Tengok ada pun kais kebal, kepala bau. Lup-lup janggup ni. Dah, kan ni juga. Ha, tu lah. Kekuatan orang perempuan. Jangan kita takut sangat. Nak? Haa. Kerja yang dihormati oleh masyarakat. Tetapi hina di sisi Allah. Abang. Pramugari. Yang tuang aku. Nampak? Neh, ah. Oh, kalau ada dalam kapung. Tak? Kerja pramugari ya, bang. Ah. Oh, kata kerja mana? Comel dengan anak pun. Pramugari. Nuh, atas kapal terbang. Faham <laughs> tak? Oh, bau sedap dengar. Pramugara. Ke buat ni? Nak? Haa. Dah nak pun pula kerja benda. Uh, kelendang. Bang. <laughs> <laughs> kelendang. Oh, dah orang cetong kelendang bang. Bawah. <laughs> <laughs> Bawah tak. Main duduk atas lauri yang mahal. Leposkop. Oh. Ni kelendang kapal terbang. Nah. Hebat. Nak orang eh, seho lah kalau buat natu. Natu amba tiga orang. Pramukari Belaka. Tu nak ada orang gini-gini. Esok gini pula London. Oh hebat eh, tu tu. Cakap lah natu aje lah. Dan natu tiga orang. ...pulang menggadi lelaki, tiga-tiga ekor. <laughs> Nampak tak? Haa New York, ni, ni ni baru balik ni Chicago lagi, Singgah kata pes tau. Faham Dia tak tahu kerja tu tuang arok. Nabi kata sepuluh golongan kena laknak dengan sebab arok. Tukang tanang. Tukang peti. Tukang buat. Tukang meseng. Tukang hodak. Tukang akad barang. Tukang kilang. Driver. Manager dan tukang tuak dan tukang minum Sepuluh golongan kenelah anak kenelah anak maknanya jauh daripada rahmat kita kata hebat kerja tapi tu hanglah anak nampak ha dah kala pramugara pramugari tidak maknanya tuak kau. tu tak ada masalah ha okey tu tu aurat nak ha Tapi kalau kau kata Bama, tak tutup aurat. Pramugari. Belah kan eh, apa kak peha ni? Baju batik macam hmm. man. Sebelah hmm. ni okey lagi. Ni apa kak peha ni? Dah peha. Bukan macam Aizohan dakat. Putih lebu. Hah. Tak percaya Ayah Haji nak pergi umrah naik kata mamah. Nak. Pramugari mari sya, tengok belah kak peha Ayah Haji begitu. <laughs> <laughs> Betul. Dah puas hati tengok. Nak. Serah mata-mata nampak. Pusing tangkiri tengok mak di Dia duduk terus. Dorot cetong. Nampak? Ha. Jadi kita nasihatlah kepada kerajaan yang memerintah hari ini. Supaya mereka sekal arok ini daripada diminum oleh orang-orang Islam. Kalau tidak dia tanggung jawab dihadapan Allah lagi. Allah tak kira memudana menteri ke muat skor ke timbalang mendana menteri ke menteri gitu orang kapi minum arok boleh kita kena kawal tapi jangan sampai yang berlaku sekarang minum arok merata-rata nampak? ni teruk punya kerajaan kita nasihat bukan deki nasihat sebelum menjadi mayat dah jadi mayat balik awak. Allahumma salli alal rasul Muhammad dan selesai videonya guys. Ya, yang pertama video yang mana Ustaz Azhar Idrus tu kan soalan daripada jemaah juga mungkin macam tu. Ya mana suami tu pasti takut dengan isteri kan? Ha, kalau suami punya pangkat 3 LAN, isteri ada pangkat 4 LAN lah Macam tu, tak terkelahkan <laughs> Macam tu kan? Tapi yang terpenting adalah suami isteri harus saling memahami kan? Jangan sampai istilahnya suka salah faham Tak jujur ataupun tak terbuka macam tu kan? Uh, dalam segala bidang, dalam segala hal kita memang kena menghormati, ikan eh, menyayangi dan juga mengayomi agar supaya kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat. Memang kata Ustaz Azhar Idrus kekuatan wanita itu yang macam tu, kan? Uh, dia kuat, lebih kuat, lagi kuat uh, daripada lelaki macam tu. Okey, dan selanjutnya apa itu pramugari ya guys ya? Pramugari ini kerja yang dihormati oleh masyarakat, tapi hina. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pramugari yang tuang arak Macam tu ya. Eh? Jadi kalau yang tak tuang arak aa, Itu aa, boleh Tapi kena tutup aurat aa, Banyak sekali kan kalau kita tengok Pramugari-pramugari Itu banyak yang tak tutup aurat Bahkan membuka aurat macam tu Menampak-nampakkan aurat dia Macam tu Allahu Akbar Illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Alhamdulillah Okey, dan coba kita tengok komentar-komentarnya sebentar guys ya. Ah betul tu Ustaz. Anak kerja pramugari, pramugara. Mak bapak megah. Ah, tak sudah. oke okay. pekerjaan yang paling hina di dunia ini. nomor dua mungkin adalah PSK. Peringkat pertama adalah pemuka agama. Pelacur cuma menjual tubuhnya. Tapi para pemuka agama menjual Tuhan. Oh, ada yang komen. Yang macam ni. Maksudnya gimana sih ini. Pekerjaan yang paling hina di dunia ini kayaknya uh, agak senewan nih Pekerjaan yang paling hina di dunia ini nomor 2 mungkin adalah PSK. Berikan pertama adalah pemuka agama. Oke pelacur cuma menjual tubuhnya tapi para pemuka agama menjual Tuhan. Ah atau masuk deh. Iya co coba teman-teman adik mana ya, aneh aja komennya dia gitu kan? Enggak kok, malah pramugarinya berhijab ya. Ada juga istilahnya maskapai-maskapai itu sebenarnya gini ya, guys. Ya, saya lihat ya, kalau di Garuda Indonesia itu waktu saya pulang ataupun pergi, itu ada juga sebagian yang pakai jilbab seperti itu, teman-teman. Ya, kalau di Malaysia, Arlen, kalau enggak sila ya, saya dulu pernah bawa istilahnya. Pramugari ataupun pramugara Dari Malaysia Arlen Untuk umroh macam itu Dan kalau saya tengok mereka tuh Berhijab kalau tak silap Tapi hijabnya memang biasa aja guys Bukan yang tutup full lah Tapi memang cuman helai-helai lah macam itu uh, Kalau menurut saya tuh Maksudnya kalau di Garuda Indonesia Itu dia memang tutup tutup memang betul tutup tutup hijab macam itu lah dan pakaian dia panjang macam itu itu kalau yang saya tengok kepada pramugari pramugari yang ada di Garuda Indonesia tapi ada juga yang tak pakai hijab mungkin itu individual ya jadi bisa dikatakan boleh berhijab boleh tidak macam itu mungkin lah atau mungkin masa itu sebab musim Haji mungkin diperbolehkan ataupun macam mana. Ita faham Allah a'lam. Oke itu saja video kali ini guys. Yang terpenting adalah kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Taala ya. Mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu Taala. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Ingat ya. Ku amfusakum wa ahli Jadi Ya, supaya kita dan juga keluarga kita itu jauh ya Diangkat Ayo kita angkat kita dan keluarga kita itu Daripada api neraka Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Jangan sampai melakukan hal-hal kemaksiatan-kemaksiatan Agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang Istilahnya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta ampun aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita meminta kepada Allah agar masuk Begairi hisab kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh